Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Di Fadli kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejarah dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasi ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah persahabatlah selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini tentunya bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar lesti dan bilar kita ke unggahan pertama persahabat ya ada sebuah unggahan percakapan pesan dari fans bersama bang Boril sahabat ya yang tentunya lagi rame menanyakan kondisi abang bilar dan dede lesti Kejorani, persahabat ya di situ ada sebuah kalimat pesan bang Boril mau tanya dede dan Abang Bi sehat-sehat aja kan katanya Haris kena covid Duh, sahabat, ya, Ada jawaban langsung dari Bang Boril Alhamdulillah sehat Ada pertanyaan lagi Alhamdulillah ya Allah makasih infonya Bang Lagi rame Bang pada ngira Bang Bi kena covid Juga gara-gara mereka lihat IGS-nya Rembayang Tentunya langsung dijawab oleh Bang Boril Enggak, Kakak Aman sehat semua. Alhamdulillah, para sahabat, ya tentunya sudah fix yang menanyakan kabar Abang bila dan Dedek Lesti. Alhamdulillah, tentunya keduanya sehat, para sahabat ya. Kita selalu berdoa. Mudah-mudahan Lesti dan Rizki bila selalu diberikan kesehatan, amin ya Robbal 'alamin. Dan para ya tentunya dalam postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans. Yakni dari akun Instagram Lilik5099 mengatakan dalam kolom komentar. Alhamdulillah semoga semua keluarga yang selalu dijauhkan dari virus COVID-19. Amin. Selanjutnya ada lain dari akun Instagram. salawati. Dosalawati. 9275439 mengatakan Alhamdulillah mereka sehat Jawabkan ya Allah pasangan ini dari penyakit apapun Kami semua berdoa Semoga dilancarkan urusannya Amin Luar biasa doa tulus selalu diberikan Dari fans untuk Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana selalu kompak Dan selalu selalu persahabatnya Untuk selalu mendoakan, mendukung, mensupport Buat idola kesayangan kita ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga tentunya ada kabar terbaru kita mendapatkan kabar dari Bang Dery ini, para sahabat ya. Ketika live Instagram tentunya menyampaikan bahwa Lesti dan Rizky Billar tentunya untuk syuting lagi jadwal, para sahabat ya. Mudah-mudahan saja tentunya mereka diberikan kesehatan dan untuk acara tanggal 4 nanti, ini tentunya keputusannya besok persahabat Ya meetingnya besok mudah-mudahan saja Tentunya dilancarkan semuanya persahabat Ya tentunya kita melihat bahwa kondisi saat ini Semuanya tidak memungkinkan Mudah-mudahan saja untuk urusan acara rangkaian pernikahan Dari Lesti dan Rizky bila dilancarkan Doa bersama persahabat ya mudah-mudahan Doa kita tentunya doa yang baik dijawab oleh Allah Amin Ya Robbal Alamin Postingan tersebut juga telah di kembali oleh akun Instagram Leslar 0501 mengatakan dalam sebuah kalimat caption juga bersabat ya, Alhamdulillah Leslar sehat untuk acara tanggal 4 dan 12. Kita tunggu keputusannya besok baru meeting. Bersabat ya Bismillah semoga dilancarkan rangkaian acara Leslar sebelum sampai dengan hari Ha dan acara setelah hari Ha diberikan kesehatan umur panjang dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Amin Ya Robbal Alamin. Kita dukung, kita doakan yang terbaik persahabat ya rangkaian acara Lesnar mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya. Tetap antingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Ini informasi di sore hari Menter tersahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.